Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yang Esa, Bapa di Sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadaMu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Di dalam kehidupan kami mengiringi sepanjang jalan 2022 ini engkau hantar kami untuk memasuki tahun 2023 ini karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan karena kami percaya Engkau adalah pemelihara yang kekal yang tidak pernah meninggalkan kami karena di dalam Kristus Engkau janjikan dan pastikan Immanuel Tuhan beserta kami Untuk itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Karena kami tahu Di dalam engkau kami akan terpelihara dengan sempurna Bapa. Biarlah engkau sendiri beracara Dan berkata-kata kepada kami Apa yang engkau katakan apa yang kami hadapi pada tahun 2023 ini. Biarlah rohmu yang kudus itu. Memberikan hikmat, marifat dan berkat sorgawi. Di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Terambil dari kitab Yoel. Pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 14 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan Maju ayat, tempahlah mata majamu, jadi pedangmu, dan kisah-kisah dalam kasihmu. Jadi, tomat, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah di sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Waiklah bangsa-bangsa berkuasa. Di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan. Ia ya, sudah dekat hari Tuhan.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 bahwa tahun 2023 ini kita bukan hanya harapan tapi tantangan, rintangan, persoalan akan semakin berat kita hadapi. Kalau dilihat secara nasional kita maka sudah mulai memasuki pemilihan presiden. Kita tahu suhu politik sudah mulai naik politik identitas digunakan dan seolah-olah kehidupan umat Kristen pun terancam. Tetapi itulah juga yang terjadi kepada bangsa atau umat Israel pada waktu di zaman Yohanes. Dan terkadang seolah-olah Tuhan izinkan ini terjadi. Tetapi dibalik itu pesan ini ada masa penuaian antara peperangan dan penuh penuayan. agak unik memang kenapa demikian? memang betul seperti dikatakan oleh Almarhum Mukti Ali Menteri Agama pada zaman Orde Baru kalau engkau menindas orang Kristen Kristen itu akan bangkit dan bertambah banyak bertambah besar itu rahasianya. Jangan kau tindas, kau biarkan mereka sampai di zona nyaman nanti mati sendiri. Saya melihat pesan ini berarti ada sisi lain. Oh kalau Tuhan izinkan kehidupan kita sangat tidak nyaman sebagai orang Kristen. Itu justru negeri ini akan dituai buat Tuhan. Amin Saudara. Ini penting sekali. Bacaan kita ini sebelum saya uraikan supaya kita tahu dulu mengapa bahwa ada peperangan, ada penuaian, ada tantangan, ada harapan. Kenapa demikian? Yang pertama, secara keseluruhan Yohanes pasal 3 berisi pemulihan dan berkat bagi Tuhan. Itu yang pertama khususnya ayat 9 sampai ayat 17 merupakan kebalikan yang Tuhan buat seperti yang dialami oleh umat itu pada pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Jadi pasal 2 ayat 1 sampai 11 Tuhan izinkan umat Israel itu mengalami banyak sekali kesusahan, penderitaan dan seolah-olah tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tapi kemudian naik kepada pasal 3 Terutama ayat 9-17. Ancaman kepada Yerusalem itu dibalikkan. Menjadi keselamatan bagi kota itu. Ini simbolis. Secara keseluruhan yang menarik. Kitab Sastra Yuel ini khusus bacaan kita tadi. Yaitu pasal 3 ayat 9-13. sampai Menggunakan kalimat-kalimat imperatif. Yaitu kalimat-kalimat perintah. Perintah. Dari seorang komando panglima, yaitu Tuhan itu sendiri, ya, untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya. Itu kalau perintah komandan atau komando, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat simbolis, sindiran-sindirannya, yaitu mengandung juga sifat eskatologis nubuat yang akan datang yang bakal terjadi perang itu digambarkan sebagai musim penuaian itu sampai pada kitab wahyu kalau saudara lihat nanti pulang pasal 14 ayat yang ke-15 saudara bisa lihat bahwa penuaian kesulitan, peperangan nanti akan terjadi digambarkan sebagai musim menuai dan pengirik anggur saudara kita kalau diberitahu bahwa musim menuai sudah populer kan? Kita tahu tentang akan ada penuh penuaian. Dan semua orang Kristen sudah paham itu. Tapi istilah juga diambil sebagai pengirik anggur. Pengirik anggur. Kenapa demikian? Karena dari satu sisi penuaian, dari sisi lain sebagai pengirik saya ingin bicara sejenak. Anggur itu buah yang boleh dikatakan mewah. ya. Lagi kecil, tidak setiap hari dan setiap bulan. Di zaman saya bisa disediakan anggur. Kecuali sakit. Kalau sakit boleh makan telur satu. Boleh buah-buah yang itu. Itu zaman dulu ya. Sekarang mungkin tidak lagi. Dan... Anggur adalah buah yang disebut ratunya buah. Ratunya buah. Saya tidak tahu rajanya yang mana. Tapi saya pikir itu duren. Ya, kita tidak tahu. Tapi ternyata bukan. Bagi orang Timur Tengah, rajanya buah itu adalah delima. Ya, buah delima. Jadi ratunya adalah anggur. Saudara, anggur sangat menarik sekali. tambah buahnya saja sudah mahal. Ya, dihancurkan tambah mahal. Tambah mahal. Dia itu menjadi red wine. Prosesnya banyak sekali. Jenis-jenisnya juga banyak setelah menjadi red wine. Ada Cabernet Sauvignon, ada siras ada Pinot Noir, ada Merlot dan embahnya itu karbonai, karbonai, saudara. Jadi nanti kalau ke toko anggur coba lihat itu, saudara. Dan anggur itu menyehatkan. Kalau minumnya memang terkontrol. Pinon Noir saya baca, itu anggur rata-rata semuanya antioksidan dan tidak pernah ada gula. Jadi baik untuk kesehatan tubuh. Vinot noir itu apa menyehatkan otak. Jadi kalau terbatas minumnya, otakmu bisa sehat. Tapi bukan anggur merah ya ini, bukan anggur Pak Jenggot, bukan itu saudara ini. bukan. Ini ini betul-betul anggur yang disebut red wine. Kalau minumnya terukur, memang menyehatkan otak. Tapi kalau minumnya berlebihan, otakmu hilang. ternyata setelah saya menyelidiki kenapa sarbon uh, atau karbonai itu ya disebut mbahnya anggur red wine ternyata prosesnya tidak boleh proses yang modern dia harus proses yang tradisional seperti Alkitab jadi buahnya dikumpulkan yang terbaik tidak boleh ada yang busuk terpilih betul Lalu dimasukkan semacam wadah dari kayu, lalu diinjak-injak, diinjak-injak. Jadi saudara bayangkan buah yang mahal ratunya buah diinjak-injak. Seperti diinjak pakai kaki, ya, tergantung kakinya ya, siapa. Tapi saya pikir petani tidak pernah ada kakinya halus ya saudara. Petani rata-rata kakinya kasar dan diinjak-injak Menjadi tidak berharga sepertinya. Sepertinya menjadi tidak berharga. Lalu diendapkan. Setelah diendapkan diirik, digiling dengan alat yang memang seperti itu. Kalau saudara pergi ke Kafarnaum masih ada sisa-sisa pengirikan anggur di dekat gereja di situ. Ya, saya percaya belum diangkat itu. Nah saudara diirik diirik itu hancur sama kulitnya dan bijinya ternyata rahasianya yang istimewa itu kulit dan bijinya dia menjadi red wine yang terbaik Mengapa Yesus menggambarkan dirinya ya minumlah makanlah tubuhku dan minumlah darahku Di, disimbolkan dengan a Ratu buah diinjak-injak menjadi direndahkan direndahkan seperti tidak berharga ternyata akan menjadi hasil yang lebih agung lebih mulia ini simbolis yang diambil oleh Yuel jadi ada dua hal kalau Tuhan izinkan kita ini akan menghadapi tantangan tahun 2023 ini kita memang punya harapan, punya doa yang baik, tapi ada realita yang harus kita hadapi, yang tidak mungkin kita hindari dan bisa diizinkan itu Tuhan terjadi kita harus hadapi, kita harus berani apa firman Tuhan katakan dia adalah panglima perang kita kalau dia bilang ini masa apa perangan tapi sekaligus masa penwayan sekaligus masa pengirikan tiga hal ini kita harus lihat Pada Ayat yang ke-9 Ayat yang ke-9 dikatakan Maklumkanlah hal ini di antara Bangsa-bangsa Bersiaplah untuk peperangan Gerakkanlah para pahlawan Suruhlah semua prajurit Tampil dan maju Ada kata imperatif Kata perintah yang jelas sekali Mungkin bahasa Maklumkanlah ini bahasa Indonesia cukup kuno, ya. Anak-anak sekarang tidak mengerti, ya. Barangkali, maklumat itu dia tidak mengerti. Pengumuman, tapi sebetulnya bahasa Ibrani-nya "kir ujub", "kir ujub", "kir artinya "kabarkanlah", dan biasanya utusan Tuhan, ya, perintah Tuhan. Lalu siapkanlah. Kata siapkanlah memakai kata kadesu. Kadesu. Kadesu. Kata kadesu berakar dari kata kadas. Ya. Tapi seakar juga dengan kata kados. Siapkanlah. Kuduskanlah. Pisahkanlah. Oh sungguh-sungguh. Menjadi orang pilihan. Sucikanlah. Pisahkanlah. Khususkanlah. Saya berharap jemaat GKA akan memenuhi supaya kita bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ya Artinya terpilih, dipisahkan, dikuduskan. Ya. Lalu yang ketiga masih pada ayat 9 ini. Gerakkanlah, hairu. Bangunkanlah dari keadaan nyaman, dalam kondisi betul-betul siap perang. Jadi persiapan ini memasuki tahun 2023 ini memang perlu dipersiapkan. Senara perhatikan ayat yang 9, Mudah sekali. Maklumkanlah, ya dikatakan situ, siapkanlah, gerakkanlah, serulah, tampil dan maju. Semua kata imperatif. Ya, Yeshu ya kolanse hamil hama suruhlah semua prajurit tampil dan mengacu mendekatlah naikkanlah semua manusia-manusia perang ya maksud hamil hama adalah prajurit prajurit perang kita kenal dalam nyanyian maju Laskar Kristus masih ingat ya harus ingat itu saudara kira-kira pemusik Bagaimana seandainya membawa lagu Maju Laskar Kris ya, harus Mars ya, jangan, jangan Maju Laskar Kris itu bukan Laskar itu saudara ya. jadi ini yang harus kita persiapkan umat yang dipersiapkan untuk menghadapi tahun 2023 ini kita harus siapkan Betul-betul menjadi prajurit-prajurit Kristus. -prajurit Laskar-laskar Kristus. Bukan untuk jihad, bukan. Tapi memang sungguh-sungguh tidak pernah kata perang di Alkitab ini diartikan oleh umat Kristen itu jihad. Tidak ada. Tetapi memang artinya siap dalam arti menghadapi badai apapun, tantangan apapun, keributan bencana apapun. Karena semua potensi semua semua harus dipakai. Karena itu ayat 10 dan ayat 11 semua harus menjadi alat perang. Semua harus menjadi alat perang. Saya ingin tanya Saudara, siap tidak perang? Kalau saya ngomong begini, di zaman saya dulu pasti dapat jawaban. Tapi di sini semua diam. Saudara, karena anda senang dengan zona nyaman Percayalah mati sendiri nanti Siap tidak perang? Nah, sedikit sekali Yang gagah-gagah aja kali ya, Siap tidak? Siap 2023 kita tidak bisa memungkiri Realita yang kita hadapi Baik secara ekonomi Keamanan, politik Semuanya Tuh kita hanya untuk ibadah saja hambatannya luar biasa. Luar biasa kita dengar banyak sekali. Hanya untuk ibadah natal setahun sekali. Paniknya orang. Dan saudara pikir toleransi makin tidak. Intoleransi makin meningkat. Tidak bisa diharapkan. Saya harus terus terserang. Negara belum tentu bisa menjamin. Belum tentu bisa menjamin paling jaga, mendamaikan. Sudah babak belur. Ini penting. Jadi semuanya pada ayat yang 10, kita tempa. Ya, coba kita baca ayat 10. Ayat yang ke 10. tempala mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini apa? pahlawan Gibor Giborani Gibor Ani boleh dikatakan semuanya ditempa, diuji, dipersiapkan. Semua umat Kristen yang lain juga harus siap yang mendengar semua ini. Gibor Ani, aku pahlawan, tapi sebetulnya Gibor Ani, aku pemenang. Coba katakan, oh, jangan takut perang karena kita pasti pasti menang menang bukan menghancurkan orang coba, kita menang bukan menghancurkan orang, apalagi mematikan orang kita menang karena kita menangkan orang, itu buat Tuhan, amin, itu perangnya ya, Itu menang tidak pernah kita menang bukan mengalahkan orang, jangan salah aku pemenang, aku menang Bukan mengalahkan orang, aku menang, memenangkan orang. Amin? Itu anehnya kita, itu anehnya orang Kristen. Makanya cocok jadi masa penuh penuhaya. Tapi dipersiapkan dulu untuk diirik. Contohnya sudah ada Kristus, jadi boleh akan dia diagungkan, duduk di sebelah kanan Bapa dan memerintah bersama-sama di sana. Yang mengatur semuanya, tidak ada apapun benda yang bergerak, termasuk semut yang paling kecil, virus dan kuman tidak seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan, Amin? Oh ya, kita bersyukur, kita luput, ya karena Tuhan ingin pakai kita. Ditempa, saudara mau ditempa? Oh ya, harus berubah. Masih ingat orang Majus? Apa yang terakhir? Dia pulang melalui jalan. Ada jalan lain yang harus kita buat. Ada cara lain. Ada bentuk lain. 2023 ini kita harus persiapkan sungguh-sungguh. -sung. Amin? Ya siap. Semua di tempat. Ayat 11. Coba lihat ayat 11. Semua yang menjadi alat perang. Ayat 11. Bergeraklah. Datanglah. Hai segala bangsa dan segala penjuru. Dan berkumpullah di sana. Bergeraklah. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Bawalah turun Tuhan. Hakad Adonai, giborekha. Orang-orang yang sudah ditempa. Yang menjadi laskar-laskar Kristus semua dipersiapkan. Tuhan kasih tahu. Secara kasat mata. Musuh-musuh kita itu diizinkan oleh Tuhan. Untuk menyadarkan umat sekaligus menempa umat, saudara ya. Sekarang, mebel itu tidak lagi kita lihat seperti mebel zaman dulu, ya. Tapi, kalau zaman dulu, memang dari kayu yang diasah, apa namanya, di amplas. Saya ingin tanya, ada amplas yang halus? Amplas yang kasar akan membuat ha? halus. Jadi ada hal-hal yang menyakitkan. Seolah-olah, seolah-olah. Percayalah, meskipun diizinkan ya mereka. Tapi hanya untuk alat supaya mempersiapkan kita. Bukan membinasakan kita. Paling tinggi umat Tuhan itu nyaris. Itu paling tinggi. Nyaris. Karena itu dikatakan baiklah bangsa-bangsa bergerak maju. Silakan kamu maju. Diizinkan. Ya. Ke Yosafat. Emek Yehosafat adalah salah satu lembah yang di dekat Yerusalem. Istilah ini merujuk pada kerajaan Yehuda. Tetapi sesungguhnya kalau Saudara baca konteks pada ayat 14, Emek Keharus yaitu Lembah penentuan. Jadi sungguh-sungguh akan ada penentuan yang jelas sekali. Dan itu keadaannya dikasih tahu. Posisinya dikasih tahu. Apa yang harus kita siapkan dikasih tahu. Dan yang terpenting ayat yang ke-13. Ayat 13. Coba kita mulai dulu. Ayat 13. Satu, dua, tiga. Ayunkanlah sabit ayunkanlah sabit. Saya tidak pernah melihat lagi sabit itu ya. Dulu untuk men, apa? memanen itu pakai sa sabit. Mungkin gara-gara G30S tidak ada yang berani pegang itu lagi kali ya. ya saya tidak tahu Ayunkanlah sabit. Ya, ayunkanlah sabit. Magal. Magal. Kata-kata ini hanya digunakan dua ayat. Yeremia 50:16. Sabit, sabit. Sementara pada ayat yang lain, dia tidak memakai kata magal. Bahwa hasil daripada mengayunkan sabit pasti memotong. Yang untuk ditu, dituai. Bahasanya bagus. Hermes. Apa? Hermes. Makanya saya suka perfume Hermes. Hermes. Artinya... Tidak sia-sia apa yang kau ayunkan, kau gerakkan untuk menuai. Pasti ada hasilnya. Amin. Ya, kalau kita tidak giat penginjilan, tidak giat misi, apa gereja ini hanya tempat kumpul komunitas? RT/RW harus ada. Ayunkanlah sabit, silku, mulailah bekerja pakailah magal hasilnya Hermes magal restoran Korea yang saya baca saudara ya saudara. Hermes bagus sekali jadi maksudnya makanlah sekenyangnya di restoran magal itu dan engkau akan menghasilkan hasil yang terbaik ini ilustrasi jangan bukan ayatnya jangan bukan ilustrasi saja karena kata magal ini sebetulnya berasal dari kata Syria magala magala Bahasa Arab disebut manjal. Ya. Artinya memang harus kita bergerak, lakukan. Karena akan ada pada ayat yang ke-13 ini. Ya. Tempat pemer, pemerasan. Tempat pemerasan di sini adalah tempat pengirikan. Pengirikan. Pengirikan sekarang kita masuk pada ayat 14 simak dengan baik ayat 14 perhatikan baik-baik coba perlahan-lahan kita baca tadi di atas sebetulnya sudah disebut sebetulnya dia akan menjelaskan ayat 14 sebab banyak kejahatan mereka mereka akan meningkat kejahatan mereka coba kita baca ayat 14 coba ulangin pelan-pelan coba Ya saudara, berapa kali nyebut banyak orang Banyak orang, dua kali, kenapa Apa kelebihan Cetakan Dalam tata bahasa Indonesia Tidak boleh diulang begitu kan Banyak orang Banyak orang Kata banyak orang Banyak orang Hamonin Saya kasih contoh bahasa Indonesia Orang kumpul ramai. Artinya banyak orang. Tapi kalau keramaian, ayo. Ada acara yang mengumpulkan banyak oh, orang. Itu untuk mengerti kata Hamonim tadi, banyak orang, banyak orang. Ya. Orang di lembah penentuan yang sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan itu. Artinya banyak orang-banyak orang, banyak orang Hamun ini, ini menggambarkan akan banyak kabar yang menggentarkan. Yang menakutkan. Kabar-kabar bohong, hoax, Tapi dipercaya. Heran dipercaya. Ini suara-suara yang membingungkan. Informasi yang mengacaukan. Bahkan suara-suara yang menggoncangkan iman. Saya pernah bicara begini. Kalau orang yang percaya Tuhan, agama Kristen percaya tuh, Tuhan, agama yang lain percaya Tuhan gak? percaya Tuhan, saling mengkafirkan Maka orang yang anti Tuhan lihatlah mereka, betul orang yang berTuhan itu candu, mabok. Itu konsep anti Tuhan, anti Tuhan. Tidak sadar, nggak sadar. Disadarkan? kendang sadar, karena memang diizinkan Tuhan Hamunin, berita simpang siur Tidak menentu Orang Kristen juga sesama Kristen Saling menyalahkan satu dengan yang lain Lagu ngomong yang benar Sudah bosen orang Sekarang lagu yang saya tidak ngerti lagi dia ngomong apa. Kumaha kaha, ah, gak ngerti lagi orang. Tapi orang seneng ya Saudara, mungkin bahasa lida dilanyikan itu. Ya. Tapi itu yang dimaksudkan. Ya. Gemuruh besar, deru perang, bencana sana sini. Semuanya terjadi pada ayat 14. Tuhan izinkan karena sudah dekat. Ya. Lembah penentuan. Lembah penentuan. Jangan kita pikir Saudara, saudara percaya Yesus akan datang kembali. Tuhan akan menjemput kita. Oh, saya percaya. Tapi apa kita sudah betul-betul persiapan untuk dijemput? Seandainya Anda mempelai, siap dijemput untuk upacara perkawinan. Apa yang kita lakukan? Pakai daster. Hah? Muka belekan. Mulut bau? Kan tidak. Oh bakal dijemput. Upacara pernikahan anak domba. Uh. Pasti Anda akan berdandan dan berhias. Menghiasi kehidupanmu dengan perbuatan dan buah-buah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, kekristenan harus berbuah. Kita hiasan kita itu. ya Besok saya akan sambung kata buah ini. Ya. Tapi renungkan malam hari ini. Jangan dianggap sepele. Memang kita suka cita dengan Natal karena suka cita besar. Tapi setelah Natal, pasca kita harus lalui itu. Coba saya ajak saudara melamun sejenak, boleh kan? Melamun bukan karena mabuk anggur, melamun sebentar ya. Seandainya Tuhan izinkan, kita hidup di zaman Yesus datang. Waktu itu. Kira-kira kita termasuk orang percaya Anda Jangan sok hebat ya. Supaya begini, supaya saudara tidak mikir, saya aja yang mengorbankan diri. Saya pikir, pasti saya tidak percaya. Karena aku sudah punya agama. agama aku percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu Esa. Itu orang Yahudi kan? Memang aku menantikan dan percaya Mesias yang akan datang. Tapi, masa sih Mesias lahir di kandang domba? Kemarin malam Natal di kandang kambing. Kambing dan domba itu beda loh. Kita ini domba bukan Kambing, domba. Makanya gunakan istilah itu hati-hati, ya. Jadi saya ini mengerti betul bahasa Indonesia. Tidak usah saya sombongkan tapi kira-kira mengerti. Nah karenanya pasti. Terus kira-kira, kira-kira, kira-kira, hmm, ya kita ikut Yesus. Mengiringi Yesus. Melihat semua perbuatan Yesus. Dan kita menjadi percaya. Yang menjadi percaya. Kira-kira kita jadi apa? Pilatus. Herodes. Ahli Taurat. Parisi. Prajurit Romawi. Kira-kira jadi apa? Saya kalau tawarin pasti saudara, kami ingin jadi Yesus. Makanya waktu ke Israel perjalanan via Dolorosa. Uh, mikul salib. Bapak kita ini fotonya ada mikul salib. Suruh. Luar biasa. Semua mikul salib. Ya, Mikul. Be cool. Apa betul? Saudara kita lanjutkan lagi. Coba kita bayangkan. Ya, malam hari ini saya mengajak melamun tadi, kira-kira jadi apa jujur? Dengan kondisi kita, iman kita yang naik turun, sifat kita yang mudah tergoda, kita orang bimbang. Kita kadang-kadang katakanlah pelin-pelan, tidak konsekuen. Ya kan kita ini gitu, oh kukuh, kukuh tuh lain. Ketika kita mempertahankan kesalahan kita, oh kukuh, gak tahu, gak tahu, gak tahu, nggak tahu itu. Apa yang terjadi, coba jadi murid, nah. jadi murid atau jadi Yudas. Nah, ya. ah, saya mungkin mau jujur, ya mau jujur atau mau bohong? Halo, ya mau jujur atau mau bohong? Nanti kalau bohong itu kaki marah loh. Halo, ya Jangan bohong, mau jujur ya? Mungkin saya. Bisa jadi Yudas. Kemungkinan jadi Yudas itu 90 Karena kita butuh uang. Butuh uang. Terserah saudara saya Oh ini seandainya, kan seandainya saya tadi ngajak kita melamun. Bukan beneran gitu. Jadi kita kalau salah melamun lagi aja. Kenapa salahnya? Oh tidak tidak jadi Yudas, aku setia. Oh Roni orang yang konsekuen. Darah Sumatera mengalir. Oh keras. Jadi Petrus. Tapi nyangkal juga, nyangkal lagi, nyangkal lagi. Tuhan sedang cari siapa yang mau jadi Simon Kirin. Bantu sejenak memikul saat Tuhan sedang cari. Coba coba lihat ada Nak Simon Kirine? Apakah saya Simon Kirine? Lebih baik jujur. Saya kasih ilustrasi yang terakhir. Waktu hari penentuan pengadilan penghakiman. Semua orang salah dan berdosa yang tidak percaya masuk neraka. Masuk neraka. Tapi sebelum masuk ke dalam dapur api, semua diseleksi. Tuhan perintahkan pada malaikat, seleksi lagi. Siapa tahu ada yang keliru dan salah. Ya. Kalau dia ada kebaikan sedikit saja, dia selamat. Karena dia percaya. Diumumkan, siapa kira-kira yang punya kebaikan silakan kumpul. Uh, Kumpul semua. Sudah di neraka masih kumpul. saudara, Karena dia takut. Supaya bisa pindah ke sorga, antri semua. Siapa namamu? Ini, ini, ini diperiksa. Enggak ada di sini, enggak ada kebaikan. Siapa ini? Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Lapor lagi malaikat ke Tuhan, Tuhan enggak ada. Udah jahat semua ini. Tidak, tapi aku lihat ada satu orang di situ yang duduk termenung, enggak ikut antri. Cuma kamu periksa dia, ditanya, "Hei." Siapa namamu? Matius. Namanya Matius. Wah, hebat juga saudara ya? Namanya Ma? Matius. Kenapa tidak antri? Ah, saya memang orang berdosa. Banyak dosaku sudah wajar dan cukup. Aku di tempat ini sudah aku nerima. Aku ngaku salah. Coba periksa dulu namanya: Matius, Matius, Matius, Matius. Ternyata dia Matiusnya lain dari sekian Matius, Matius, Matius. Wah, ini. Pada waktu itu engkau pernah menolong orang Masa sih? Kamu enggak ingat? Enggak? Sungguh-sungguh enggak ingat? Lalu Tuhan bilang dengan malaikat Itu orang yang tulus Enggak pernah mengingat-ingat kebaikannya Pindahkan dia ke surga nah, Semoga malam hari ini kita terpilih seperti itu Baru semoga loh Baru, baru semoga Mari kita melamun lagi Melamun menjadi orang bahagia baik mempersiapkan diri. Amin. Kita punya harapan meskipun ada peperangan. Ya. Meskipun Tuhan izinkan ada kesulitan, tapi biarlah kesulitan kita menjadi pengirik anggur untuk menjadi anggur yang terbaik. Amin. Tapi aku percaya kita akan menu menuai. Mari kita berdoa.